kangen dan rindu melihat Bunda Lesti tampil bernyanyi apalagi Lesti selalu tampil dengan gaun yang mewah mendapat banyak perhatian banyak orang mudah-mudahan Bunda El selalu sehat doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita kemudian juga persahabat ya ini ada kabar atau info mengenai acara aksi Indonesia 2023 yang diinformasikan langsung oleh Ibu Siwi banyak kabar beredar perusahaan Betya bahwa Buda Lesi Kejora akan menjadi host Tentunya kabar ini juga belum dipastikan perusahaan beti, ya kita hanya bisa berharap banget dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa tampil di acara aksi sebagai host apalagi tampilnya bisa bersama Papa Bilar itu yang diharapkan ya untuk kita semuanya Bismillah saja doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga informasi penting audisi online aksi Indonesia 2023 itu periode pendaftarannya dari tanggal 4 Januari kemarin sampai tanggal 4 Maret 2023. Kita simak kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Ajang pencarian bakat calon ustadz dan ustazah Aksi Indonesia 2023 akan kembali di Indosiar bulan Ramadan nanti. Nah, sekarang kesempatan emas ikuti audisi melalui online. Dengan linknya ada di captionnya Ibu Siwi bersabat ya, atau scan QR code di selit terakhir di persahabat ya secara pendaftaran juga ada di postingan Ibu Siwi untuk selit terakhir ada tentunya scan QR code-nya bersahabat ya semoga kalian yang mendaftar bisa lolos audisi semangat dan tentunya warga Konoha selalu berharap bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti bisa kembali tampil di acara tersebut Kemudian, persahabat, kita lihat juga ada postingan terbaru dari Marwah FC. 15 menit yang lalu, nih persahabat yang mengunggah sebuah postingan, ada kalimat, ada yang kangen main bola, kondisikan Kapten Al Marwah FC. Tuh, persahabat, ya ternyata yang lagi kangen main bola itu Papa Bilar mengirimkan WhatsApp audio kepada admin Marwah. Masya Allah, sehat-sehatnya untuk Bapak Bi. Bismillah, mudah-mudahan. Tentunya Papa B bisa bergabung kembali dengan Marwah, mengikuti kajian musyawarah, bukan hanya berolahraga saja, tetapi mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama. Bismillah, mudah-mudahan tetap konsisten untuk Papa Bilar. Berikutnya kita lihat di unggaham Bang Boril. Kemarin mengunggah sebuah postingan foto, namun kita selevok dengan kalimat caption yang ditulis: "Bismillah, hiduplah dengan sederhana. Kalau ada, silahkan bergaya, dan kalau tidak ada, jangan memaksa semangat." Ini juga kata-kata bijak banget dari Bang Boril. Bismillah juga, mudah-mudahan silaturahmi Bang Boril dengan Lesar tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Dan selanjutnya persahabatnya yang kita lihat di postingan Lesler looks kali ini membahas soal outfitnya BBL. Baju yang dikenakan oleh BBL atau hoodie yang dipakai oleh BBL ini harganya bukan kaleng-kaleng. Mencapai 3.350.000 rupiah. Masya Allah, mereka dan barokah selalu untuk Leslar. Rezekinya lancar. Bismillah juga mudah-mudahan. Rezeki idola kesayangan bisa nular ke kita semuanya. Berikutnya, kita lihat juga persahabatnya. Begitu banyak pertanyaan mengenai Leslar pulang hari ini. Begitu banyak juga kabar bahwasanya Leslar pulang hari ini. Namun persahabatnya dari para fanbase juga itu tidak bisa menjawab secara detail. Kita lihat pertanyaan dari para fans. Leslar pulang hari ini, ce, ini pertanyaan. Dan ada jawaban? Anonying ya, udah dibilang dari kemarin. Aing bukan gantungan iPhone mereka. Tuh, belum ada yang tahu, persahabat, ya. Leslar pulang hari ini. Doakan saja, mudah-mudahan. Tentunya Leslar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Kita lihat juga, persahabat, ya. Unggahan Papa B semalam juga membuat kita bahagia. Ada mainan baru BBL.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 Ini informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.